Selamat pagi Ini adalah update hari ke-12 di kebun Seperti ada mention sebelum ni Sebelah ni ada barb construction Jadi nak masuk di situ dah Tak boleh dah Biasanya masuk dari ada Antara dua tiang biru tu Jadi sekarang dah ada jalan yang baru Masuk mengikut belakang panghaus Jadi plan bagarnya akan pasang di sinilah. nanti kerja yang dah dibuat semalam pump house ni atapnya dah siap pasang lah. dan sambung kerja mengisi polybag dengan kokopik sekarang dah ada 300 polybag jadi ada lagi 200 polybag lagi kena isi